teman-teman selamat datang di YouTube Rania Channel Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya Ya, dengan adanya pembalakan liar atau penebangan pohon atau perburuan sahabat-sahabat satu di hutan sana mengakibatkan para sahabat-sahabat satu -sahabat -sahabat ini yang harus kehilangan habitat mereka. Tempat tinggal mereka dan tempat bermain mereka serta sahabat-sahabat mereka pun harus terpisah satu sama lainnya. Iya terpisahnya mereka karena ulahnya pembalakan liar, ya pembalakan ini yang selalu menghancurkan kita yang ada di sana. Oke, okay. pertunjukan yang pertama yang akan tampil yaitu linsangnya atau berang-berang atau kucing air atau silsil yang tampil pertama di pentas aneka satwa, sahabat satwa yang kami datangkan dari Sukabumi Jawa Barat, lingsang hewan yang kecil lembungi, wow ini dia lingsang yang tampil bersama Om Regi, selamat sore Om Regi, yo yang mengucapkan salam dulu, bagaimana salamnya yo, ini dia lingsangnya mau mengucapkan salam bersama Om Regi. Ia ya, berdiri di atas podium melambaikan tangannya. Allahu aminnya. Selamat datang di pentas aneka satwa. Ya, dari sana bingkangnya mau ngapain, Om Frangi? Menaikkan bendera. Caranya? Oh, mengibarkan benderanya. Dia mau menaikkan benderanya, mau meresmikan pertunjukannya dengan cara diputar dulu benderanya. ya naikkan benderanya sampai ke atas. Bukan ngeliatin pelatihnya, nah, nah begitu. Yo. Sampai di atas tiang tertinggi bendera. Sudah. Lalu di petasan yang kasar resmi kita mulai. Ya. Om Frenggi, bawa bawa lep. mau ngapain, Om Frenggi? Mau bersihin podium. Podiumnya kenapa emang om? Dudunya basah. Wajah, nyerem nyiram enggak Benar. Om Deddy yang nyiram nyiram gak ya. dibersihkan lagi. Ya takut licin nantinya ya, kepleset. Benar. Lo buangnya sembarangan, Om Frenggi. Buangnya di mana? Om Frenggi, kalau buang sampah itu pada tempatnya di sini nih, Om. Iya. Ya. Salah tempat kamu Emang kenapa lagi Salah om non -organik. Itu kan sama-sama sampah om Beda, yang bening -bening Beda kamu harus membedakan sampah organik dan non-organik Ayo pindahin Aduh Ini no. sampah bukan om Bukan Aku buang eh, aja lah, Itu bahan. daun Bukan itu daun Eh sebelahnya Aku nanti pindahin ini no. Ayo itu eh. Sampahnya dipindahin Bukan ketong organik Itu sampahnya e, kan sampah non-organik e, Ambil dulu sampahnya Sampahnya diambil dulu bukan itu yang diambil itu bukan sampai itu daun ya. Oh, jangan hey. dibuang Om eh bingung aku Om. Sampahnya dibuangnya ke dalam Om hey. bukan hey. sampai itu itu loh. sampah yang itu. Sampahnya di sana. Oh yang mana sih Om? Aku jadi bingung, eh. Hey. Hey, hey, kamu buang sampahnya salah itu. Hey, sampanya, salah. salah. Nah, pindahin satunya. Kamu malah bingung. Sini nah, Om. Iya. Yeah itu kan sampahnya non organik, bukan organik. Ya. Om oh, Franky ya. Yang buang sampah itu jantan apa betina, Om? Yang jantan. Siapa namanya? Agus. Agus. Ya. Ah, yang satunya? Siti. Siti. Ya, Siti si Dan di sana Agus bersama Siti, bersama ya. Om Franky mau bermain bola lempar bolanya satu persatu ambil. Ayo kita berlomba di bawah kesini sekarang ke Om Franky lagi. Ah, Siti duluan, Agus berdiri. Om ini bola Siti om om ini tolongin bola Agus, ini aku sendiri, om, ya. om ya. Aku sama Siti sudah bermain bola dan mau ngapain aja naik podium. Kenapa harus naik podium? naik. Iya ntar makan dulu, Apa om. Naik. Aku naik podium ngapain nih, om? Mau jadi kiper. Jadi kiper. Benar. Tangkap bola. Yo, iya. Aduh, takut gua. Eh hey, kamu naik. Itu. Podium, ya, Eh, kamu naik ke podium, kamu harus berdiri menangkap bola lemparan dari Om Renggi. Ya. Hey, eh, eh, ke sini, mengarepnya! Yeah. Nah, begitu, siap konsentrasi! Satu, dua, tiga, boom! Walaupun tangannya pendek, ya, bolanya besar, di besar dari kepalanya, Linsang bisa menangkap bolanya. diganti, bolanya lebih kecil. Mau diapa lagi di bola yang kecil ini? Mau jalan-jalan sore? Jalan-jalan sore, jalan-jalan sore. sore. Siapa yang mau jalan-jalan? Agus. Jalan-jalan kemana Agus? agus so? Ke pantai. Ke pantai, yuk ke pantai kita mau jangan lihat sunset pantai. ya. Ini kita mau lihat terbenamnya matahari. Kamu ambil naik jaga kesibukanmu, jangan jatuh, goz goz. Ya, jangan jatuh Agus pelan-pelan ayo jalan. balik badan, jangan sampai jatuh bolanya, Yee. wah hewan yang sangat kecil bisa mengendarai tong membawa bola berdiri atas tong tidak jatuh, Wah, wow. okay. oh, hebat sekali Agus beri tepuk tangan dulu dong buat Agus ya, walaupun dia kakinya pendek bisa menjalankan tongnya. Masih bersama Agus dan Om Franky Dewi, Om Agus mau kemana lagi nih Om? Modor gerobak Gerobak tukang baso? Bukan Gerobak tukang empe-empe Salah Gerobaknya siapa, Om? Gerobaknya pembalakan Aduh, saya kira gerobaknya Bako, Mori Bukan di... Oh, bukan ya Bako nggak punya gerobak, minjam cuang dia Ya di jarang. Jarang. Jarang. jarang Berus, berus, ayo jarang yang benar Kako edan Eh <laughs> Agus Edyan eh, dorongnya ke pojok sana Jangan ke kolam Jangan Aduh saya kira itu jauh cipali om Itu kolam Itu gosh. kolam itu bukan jalan tol Ayo ada orang Dorong lagi, lagi. Pumbung pembalak liar yang nggak ada nah, Kita ayo. amankan gerobaknya pembalak ayo. Eh, ayo, ayo Ayo mana Ayo eh sini dorong lagi Ayo, ayo. Yow, dorong lagi oh, Ayo dorong yang bener Agus Agus kemblum Cukup, om. Jangan dilanjutkan Om Jangan. Nanti rusak gerobaknya yeah. Aduh gerobak udah semata eyang Semata wayang Oh iya semata wayang Rusak Aduh Dan di sana aku sama Siti Siti sama aku ini kesal sama pembalak liar Om Frankie Benar Gara-gara pembalak liar mereka harus kehilangan habitat mereka Dan Yo. harus juga terpisah sama sahabat-sahabatnya Bentuk kesalahan lanjut. mereka mau menghancurkan gerobaknya pembalak liar Dan di sana mau lanjut ngapain Om Olahraga Olahraganya ya. apa itu? Main bola basket Bola, bola keranjang halalingsan yeah. Cara mainnya akan dijelaskan Masuk oleh Om Franky. Ngomel. Silahkan cara mainnya gimana Om Franky? Ini ada bola Siti 1, Agus 1, masukin keranjang Berlomba, Siti pertama, Agus yang pertama Ternyata di depan Agus masukin bolanya Ancang-ancang loncat joss, yes. Ya yeah. walaupun gak bisa loncat ya bisa memasukkan bola yang terus kali lagi berusaha satu kali lagi polanya diganti yang sedang mudah-mudahan mereka bisa, um, ya? bisa. Silahkan, Om bisa silakan Om Frankie ini. Ini bolanya masih lagi keranjang. Oke okay, oke. Okay. Ayo Agus satu, Siti satu. Agus masih di depan menyusul sama Siti. Agus mau masukin bolanya. Ancang-ancang loncat, Agus. Ya, nggak okay. masuk. Loh. Eh, kamu aja mikir aku bolanya nih. Aku bola yang kuning enak yang enteng nih. Kamu mikir Siti aku masukin bolanya nih. Ya. Curang loh guys, bolanya diambil Aduh, ini dia gak nyampe uh, kan aku um. Ini bolanya aku, Aduh, dia aku diliatin malu nih om sama baju Yang warna merah tuh, pakai kacamata Masiknya Di pojok tak takut, aku, aduh Ayo. Ada temen aku tuh om yang pakai baju merah Masiknya tuh Yang di pojok, pakai kacamata, palanya botak tuh, Aduh, aku takut sama dia Dia suruh pergi aja deh hey, om Masukin kaya loncat, kaya ya kan Aku takut orang aduh, aku gak bisa loncat Aku kan pendek om, aku kan cewek Tolongin pendekin dikit aja om, dikit dia yeah. ah ternyata Siti nggak bisa loncat kayak Agus ya yeah. maklum dia cewek oh takut takut kalau loncat ke guguran nanti dia ya? dan di sana dia langsung naik ke dia mengucapkan salam dulu pamit semuanya halo kami pamit dulu kami permisi dulu kami mau melanjutkan perjalanan kami mencari sahabat kami terima kasih agus sama Siti terima kasih Oh Frankie Dadah Itulah penampilan dari aku sama Siti yang sahabat satwa, Lingsang atau berang-berang.